Nah, untuk membuat konturnya sebatas benderi poligon ini berdasarkan data surface yang sudah kita, terbuat, kita yaitu pada apa triangle-nya yang sudah kita lakukan. Nah, ini surface ya yang warna hijau. Berdasarkan surface ini, nanti kita akan menampilkan garis-garis kontur. Sesuai dengan interval yang kita inginkan, kita mulai saja dengan pilihan. Silakan pilih di menu, di grafik, grafik kontur. Oke, okay, untuk apa proses pembuatan konturnya? Kita menggunakan data triangle. Silakan dipilih pada pilihan triangle karena kita menggunakan berdasarkan data service model. Maaf bukan model ya. Data survei yang sudah kita proseskan sebelumnya. Yaitu pada inputnya triangle-nya kita buka di folder triangle tutorial. Kemudian set layer-nya yang sudah kita simpan sebelumnya. Di sini saya beri nama lesson 05 sama dengan nama layer objeknya apply, kemudian untuk outputnya output garis kontur itu nanti akan saya tampilkan di dalam desain file ini juga dengan nama layer yang baru caranya di perimeter output pilih desain filenya yaitu sini saya beri nama tutorial kemudian nama layernya saya ambil level 5, tetapi pada ujungnya pada di belakangnya itu kita tambahkan CNT misalnya atau kontur saya singkat aja CNT dikarenakan tulisan pada kolom kolom landscape ini sedikit terbatas kemudian tidak perlu di append tidak perlu dicentang karena ini hanya layer baru kemudian untuk kontrol konturnya kita pilih interval kemudian kita masukkan interval konturnya kita beri satu yaitu per satu meter kemudian frekuensi anotasi atau annotation frequency itu ada 5 artinya anotasi kontur ada di setiap interval 5 jadi garis konturnya ada di interval lima ada anotasinya kemudian kita coba cek di tab domain nah di tab domain ini adalah menseleksi polygon ID dengan cara klik kanan pick yaitu matikan dulu trenggannya. Oke. Okay. pick polygon ID di sini yaitu poligon yang membatasi area yang akan kita konturkan. Di sini kita select poligon yang warna pink, double klik Oke, okay. kita deteksi ID poligonnya 889. Untuk limitnya dikosongkan, untuk displaynya nya Uh, di sini, terserah teman-teman untuk mayor, kotor yang warna apa, secara standarnya di sini ada pilihan uh, mayor contour. Nah, di sini kita, kita pilih mayor kontur, dan di sini bisa kita pilih minor kontur. Ini sudah ada pilihannya di di dalam sini, atau bisa diberi warna terserah, teman-teman bisa saja. Atau mayor kontur ini bisa kita edit, klik kanan edit mungkin di mayor kontur ada ketebalan garisnya dua kali di minor konturnya uh, ketebalan garis standar atau tipis yaitu satu kali once dengan warna grey tadi di mayor warna konturnya akan muncul yaitu hijau gelap atau dark green Oke jika parameter ini sudah dilengkapi silahkan di apply satu kali Oke muncul otomatis layer konturnya lesson underscore cnt nah ini merupakan layer dari kontur yang barusan kita buat kita close dulu kita aktifkan nah ini merupakan garis kontur yang kita hasilkan. Bisa di Nah, ini intervalnya adalah konturnya per 1 meter. Untuk mayor konturnya yang warna hijau ini per 5 meter. Untuk menampilkan anotasinya silakan teman-teman klik pada anotasi annotation yang ada huruf A ini nah untuk uh, titik bisa kita nonaktifkan anotasinya dengan cara klik kanan di salah satu titik kemudian pilih selection promotion kita pilih point untuk lesson 05 oke okay. kemudian sudah terseleksi semua poinnya. Nah, untuk anotasinya di sini annotation kita pilih non oke okay, standarnya kita oke kan saja langsung oke okay. sudah non aktif dan hanya aktif sekarang yaitu hmm, anotasi dari kontur dan anotasi konturnya muncul di setiap interval kelipatan 5 di sini ada kontur 10, kontur 15 kontur 20 dan seterusnya nah ini kenapa ada tanda petik seperti ini dikenakan objeknya anotasinya aktif, kita select pada objek garis ini, kemudian poligon ini atau mungkin di bawah poligon ada objek lagi kita select kemudian anotasinya kita Nonaktifkan seperti ini langsung oke. Okay. Masih ada objek di bawah poligon, kita matikan langsung oke. Okay. Nah, demikian cara pembuatan garis kontur dengan interval tertentu. Silakan, teman-teman, coba.